Guys, kali ini kita melakukan perjalanan lagi ya ke daerah selatan, guys. Di kira-kira di daerah Jember Selatan. Kita mencari tempat wisata di Jember, guys. Oke, ikuti terus perjalanan kami sampai di Jember, guys. Ini kita sudah memasuki perbatasan Bordeaux Bondowoso. Nah, ini kita sudah berada di kawasan Podoosu, guys. Kita lurus saja, tidak perlu belok-belok. sekarang kita sudah ada di PG Prajikan guys kita lanjutkan terus perjalanan jangan lupa like comment and subscribe guys sebagai bentuk dukungan kalian kepada channel kami ini PG Prajikan guys kita sekelulu PG Prajikan Nah ini lokasi PG Prajikan dan PG Prajikan Perjalanan kita guys Jangan diskip guys ya Sekali lagi mohon dukungannya Untuk like, komen, dan subscribe Oke okay guys Sekarang kita memasuki Kecamatan Kelabang Perbatasan Nah sebentar lagi kita Akan memasuki Kecamatan Kelabang guys bondowoso dulu. Jangan lupa Like, komen, dan Krengses ya, Bisaai, jangan di skip video kami supaya kalian tidak berjalan-jalan-jalan-lalu-lalu. Oke. Oh, guys. Oke okay guys, ini sudah kita memasuki kecamatan Tapen. Kabupaten Tapen. Barusan kita sudah melewati jalan yang ke Bukungan Tapen Baru. Kita lanjutin terus perjalanan kita sampai ini jumpa. Jangan di jangan this ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya guys Oke okay. okay guys, kita isi bensin dulu guys Di pom bensin Apen mudah sudah buka guys uh, Rame uh, tapi tidak terlalu buat mobil Ya Oke, okay, kita isi bensin dulu, guys. Kita tambah bensinnya, guys. hmm okay guys kita isi bensin dulu di pom bensin hai, guys hai, hai, hai, guys Guys, kita baru selesai isi bahan bakar, guys. Kita lanjutkan perjalanan kita sampai ke Jember. Jangan riski, guys. Oke, okay, bahan bakarnya sudah full guys Kita siap healing lagi guys Healing to Jember Selatan yeah. Oke okay guys, sekarang kita sudah berada di Bondowoso kota guys ya. Kita akan melewati rumahnya Youtuber Bondowoso guys Youtuber Bondowoso, Om um Betet Yaitu channelnya Betet Asik guys Jangan lupa di subscribe juga guys Channelnya Om um Betet guys. Ini kita sudah ada di Mana ini kompletnya Bondowoso kota guys Kita akan melewati Rumahnya Om um Selamat pagi Om um Oke lampu merah gak lagi guys Oke guys Ini sudah di polres Bondowoso guys Bentar lagi kita akan melewati Pasar Bondowoso kita langsung belok kiri melewati rumahnya Umbetet guys, Umbetet, numpang lewat guys, kita belok kiri guys, ini Pasar Bondowoso guys, Pasar Induk, Pasar Induk Bondowoso. Ada perempatan alun-alun Bondowoso kita ambil jalur kiri guys. Kita ambil jalur kiri langsung melewati rumahnya Umberto. Jalan lurus satu arah. Oke. Satu arah di sepeda. betet tani lumpang lewat lewat Umbetet di sini kayaknya oh ya betul, di sini. Ya betul di sini. kita belok kanan guys langsung ngambil jalur ke Jember belok kanan di pertigaan depan kita langsung belok kiri lagi lurus langsung menuju Jember Jember Ini kita langsung ambil jalur kiri, guys. Kita lurus langsung ke Jember. di jalur depan kita harus muter guys ada bumberan guys dari bumberan kita muter kita langsung ambil jalur lurus ke selatan menuju kota Jember kabupaten Jember guys Nah di sini kita belok kiri dulu nanti kita langsung ambil kanan ngenceng lagi ke selatan guys kiri lagi guys ambil jalur kiri kita lurus ke Selatan sampai di Jember guys oke okay, jangan di-skip guys ya jangan lupa like comment dan subscribe pantengin terus channel ini sampai selesai jangan lupa like comment dan subscribe dan jangan di-skip guys ya oke okay? ya, ya. apa bagaimana? ada enggak okay. bisa yeah. Dibeteng, kok bisa Oke guys, kita sudah sampai di Pasar Maisan Bondowoso guys Setelah lagi kita akan masuki perbatasan wilayah Bondowoso dan Jember. di depan kita ini ada Pasar Maisan Pasar Maisan Bondowoso Ramai guys, hati-hati guys Thank you, John. Nah, di sini ramai guys, hati-hati guys. Banyak orang be belok tanpa kasih sen guys. Banyak orang belok tanpa gasoline di sini guys. Berhati-hati lah guys. Kaligus akan melewati perbatasan Bondowoso Jember. Nah, ini konsep Meisan Jember, guys. Nih, hey, Meisan Bondowoso Jember. Oke, okay, jangan diskip, guys ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya, guys, sebagai dukungan kalian buat channel kami. Oke. Okay. Oke okay guys di depan kita sudah ada plang selamat datang di Kabupaten Jember. Nanti kita sebentar lagi sudah memasuki wilayah Kabupaten Jember. Nah itu dia plangnya guys. Itu dia plangnya guys. Selamat datang di Kabupaten Jember, Jember. Nah di sini kita sudah masuk wilayah Jember guys. Masuk wilayah Jember. Hati-hati di -hati, kan lihat aja. di sini biasanya banyak yang jual durian guys, duriannya besar besar. tapi mana ya, mungkin sudah tidak musim. oh itu di depan ada durian, durian, durian, durian runtuh. durian runtuh atau, oh hey guys. Oke, okay, kita sudah berada di wilayah Kabupaten Jember. Jangan diskip guys, jangan lupa like, comment dan subscribe nya guys. Oke. Okay. Sebagai dukungan kalian untuk channel kami Agar channel kami terus berkembang Dan kami tetap semangat untuk buat konten-konten yang menarik guys Jangan di skip Jangan lupa like, comment dan subscribe Guys Kita sudah ada di Jember Hampir ke kota guys ya Kalau kita lurus itu Kita melewati Jember Kota Alun-alun Jember Tapi saya ambil jalur kanan, kita lewat dalam lewat di daerah rumah sakit daerah dokter Subandi Jember jadi kita posisinya sekarang lewat jalur dalam guys, jalur tikus jalur tikus nanti kita keluarnya di Mangli sebelah barat Roksi karena biasanya jam-jam segini kalau di kota ramai guys kita menghindari kemacetan guys Baik kita lewat dalam. Ini rumah sakit Dokter Subandi si guys. Jember. Dulu ada orang yang sempat dioperasi giginya guys di sini guys. Itu kameramen kita guys. Giginya dioperasi guys. Oke, permisi. Nah, nanti di persimpangan jalan kita videokan kembali guys ya. Jangan diskip, guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, guys. Sudah memasuki kompleks militer, guys, apa di sini? Ya? Kompleks militer. Nah, itu. Bridgey Rider 9, Kostrad. Kita nah, permisi. Kami numpang lewat. Kami numpang ngonten. Kami numpang cari cuan Nah, di sini, Markas Rider. Ostrad, Jember guys Jadi kalau lewat sini hati-hati guys Pelan-pelan guys Nah di depan ada Bapak TNI yang sudah menjaga guys Kompleks perumahan militer Rider 9 Post Run, Jember Di depan kita ada Pertigaan guys Kita belok kanan guys Jangan ambil lurus Kalau lurus Kita kembali ke kota guys Kembali ke alun-alun kota Jember Kabupaten Jember dengan ini, kita ambil jalur kanan, guys. Jalur kanan, jalur kanan, kanan. jalur kanan. Ini saya stadion, ya, stadion Jember, guys. Ambil jalur kanan lurus nanti di persimpangan kita videokan kembali guys. Jangan lupa like, komen dan subscribe guys ya. Oke. Siap gila Oke guys, ini di depan kita sudah ada pertigaan guys ya. Kalau kita belok kiri kita menuju arah Gebang. Jadi kita ambil jalur yang lurus saja guys. Biasanya di Gebang ramai guys. Biasanya di Gebang ramai kita ambil yang lurus saja. Tengok pin, Pak. Oh. <tong> tak ngeri ambil jalur lurus nanti keluarnya di bawahnya pemandihan apa itu di pemandian kebonagung di perempatan pemandian kebonagung Sama lubangnya sih oke jangan di skip guys ya agar kalian tahu jalur tikus ini untuk menuju ke daerah mangli atau terminal Nah, ada yang jual kijing Oke okay. okay, jangan diskip guys ya jangan lupa like, komen dan subscribe nya guys ya untuk channel kami. Oke, okay. di depan kita ada truk yang mungkin gak kuat nanjak nih guys, karena ini tanjakan guys. Ini truknya mungkin tidak kuat, lanjut guys, udah bulan cepat Pak. dan di depan kita itu sudah ada pertigaan pemandian kebun agung, guys. Guys. Mungkin tadi trucknya udah buat nanjak guys ambil jalur kanan guys ya Kita ambil jalur kanan Ambil yang menuju ke arah Mangli Daerah Sukurambi Sebelum Mangli Keluarnya nanti di Lamp Perempatan lampu Merah Mangli Siwa Nah di depan kita sudah ada Pemandian ya Ekowisata pemandian Kebonagung Jember bang timur gerbang guys. kita pemandian kebun agung guys kebun agung dan jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya guys untuk channel kami supaya kami terus bersemangat untuk membuat konten buat anda jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya guys oke? Okay? oke okay guys, kita sudah dihadapkan dengan perempatan Lampu Merah Mangli oke, okay, kita ambil jalur kanan guys untuk menuju Rumah Sakit Balung dari Rumah Sakit Balung kita langsung ambil jalur kiri wah, bulannya lagi Oke kita sudah Melewati Perempatan Lampu Merah Mangli Di depan kita ada Terminal Tawangalun, guys Ada Terminal Tawangalun. Kita lurus Rumah Sakit Balung kita belok kiri Oh ini Jember Mini Zoo Emang Kemini zo, kakak. Kemenizu. Hah? Ya, jangan rame-rame ga. Ada Jangan rame-rame guys. Sanggona Kita lanjutkan perjalanan kita ke nge... Puger. Pada Terminal Tawangalun Terminal Tawangalun Jember Tadi yang ditanya itu Terminal Arjasa guys Ini Terminal Besar guys Tawangalun Di terminal Tawangalun, nanti kita videokan kembali di jalur-jalur guys ya guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan di-skip, guys. Ya, oke okay guys, kita sudah ada di Desa Rambi Puji, guys. Kita teruskan perjalanan kita sampai menuju di RSUD balung. balung. balung kita di sini belok kiri, guys. Di sini kita belok kiri, guys. Rambi Puji ini dulu yang sempat terjadi bencana banjir di sungai ini. Guys. Nah kita belok kiri guys, kita belok kiri guys ke arah Balung, ke arah Balung, Balung, Balung, Balung. Oh ya, masih ingat? Sampai Balung, Balung. Oke nanti kita spill kembali jalannya guys ya. Jangan lupa like, komen dan subscribe dan jangan di skip guys, ya. Oke. Okay. ya, ya. Oke okay, guys, ini sudah di Rumah Sakit Balung kita lanjutkan perjalanan terus guys sampai tempat di tujuan kita. Oke. Okay. Di Rumah Sakit Balung ini ada kantor camat Balung. Oh. bisa tapi eh. uh, Masjid... Bisa. Bisa. telepon Mal. Pak Hah? telepon Senlok ke Ifan masjid Baiturrahman ini masjid, ya. Ada masjid, oh bahan liter, oh taro Oke, guys, kita ini nyesel. Geseketan, oh, kita nyasar. Ma, guys. Apa oh, kandungnya, pas, guys? Daerah, boleh ya. view-nya bagus, guys. View bagus, guys. View oh, bagus. Yeah. Guys. lo, oh, nggak, robot. Ini gunung, ya, guys. Sebelah kiri kita, iya, pas. Hari, ayo, gunung, juga gunung. ya, ya, berkurung, ya, kurung, Kita juga oke okay guys, kita teruskan iyalah, kegelah, ke luar tercatoran, luar, tanah hebat bisa nanggi jalan lah, kita lah sampai sampai guys ya, kita hai, tadi kelewat jalannya guys Seharusnya kita hai, Kita masih lurus Jadi kita ambil jalur lain guys Oke jangan skip guys ya Jangan lupa like komen dan subscribe nya guys